Apa perkebun ini, ini Cari kiri kiri, kiri kiri kiri, Mati, yeah, mati. mati. Kiri. Kenapa? ini saudara? Biar pindah ada uang deh nih apa itu? lah. Baru pulang ini, terima kan Ayo tadi kesana Saya ini tanggis, kenapa? Ayo nih, lapar juga toh Iya, cepat, jam mau lagi ada di depan polisi. Lol. Itu depan ada cantik. Tapi Baik, gombal lagi nah, Maaf, kalau kekendakannya kita pikir dulu Mohon uh oh, no. oh, maaf sebelumnya, Pak, kami berhentikan Bapak tahu kan pelanggarannya apa? Iya Bu. Aku dekat, Cipu. di depan saya, Iya, Bu. Dekat, kita tahu. Saya dekatkan hatiku dengan gombal, Wan. Ah, Bapak ini sudah melanggar Hi -hi. banyak gombal lagi. Terus ini Bu, ikhlas aja kita hilang yang penting bisa kenalan dengan Bu Followan. Iya Bu, dari tadi ini Bu ingatkan jangan mencintai ga Bu. Banyak gombal lagi saya bilang ya Pak. Itu aku bilang bila, main lagi. Sudah ditruk serem ini hmm. Siapkan, bapak ini udah melanggar nggak pakai helm, bonceng tiga, terus saya sampaikan pelanggarannya, tapi malah gombalin saya dan mau ajak kenalan lagi. Yo ya, nggak apa-apa kalau mau kenalan, tapi sebelum kenalan dengan dia harusnya kenalan dengan saya dulu. Nah, bapak ini siapa? Perkenalkan, saya suaminya.